Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semua Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Selalu mendapatkan kesehatan Juga kebahagiaan Baik lahir maupun batin Saudara-saudara Yang saya cintai di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang menjadi judulnya video ini antara lain Jawa Kawedar. Apa sih yang dinamakan Jawa Kawedar itu? Jawa adalah mempunyai makna atau arti mengerti. Di samping di situ juga suku, tetapi dalam ajaran ini saya tidak membawa sukuisme, bahwa Jawa itu khusus untuk orang Jawa, tidak ke sana larinya tapi, Jawa di sini harus dipahami bahwa Jawa itu artinya mengerti kenapa saya berikan judul Jawa Kawedar supaya ajaran Jawa ini terbuka dan bisa dipahami bisa dimengerti oleh para generasi-generasi berikutnya Antara lain, orang Jawa itu mengutamakan perjalanan kebaikan Mengedepankan keutamaan yang saling asah, asih, dan asuh Menebarkan kebaikan dengan cara welas asih kepada sesama hidup Karena apa? Karena sesama hidup itu adalah sama-sama kiptaannya Gusti Kang Murbeng Dumadi dan itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang harus mampu untuk berbagi kasih sayang kepada sesama hidup jadi orang Jawa selalu mengedepankan kebaikan biasanya seperti itu itu ajaran daripada leluhur kita terdahulu kalau sekarang ini mungkin dengan perkembangannya zaman, melihat ada orang-orang Jawa yang sekiranya tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang ditinggalkan oleh para leluhur, mungkin itu sifat yang manusiawi. Tetapi paling tidak orang Jawa tadi sudah mempunyai bekal bahwa orang Jawa harus mempunyai welas asih yang seharusnya welas asih itu tidak hanya untuk orang Jawa tetapi bisa untuk semua orang karena welas asih kepada sesama adalah welas asih kepada diri sendiri saya ulangi bahwa orang Jawa selalu mengedepankan kebaikan apapun yang dirasa tidak enak di situ dia selalu diam tetapi diamnya ini entah di belakangnya ngurutuh atau tidak itu urusan pribadi masing-masing tetapi yang jelas kita lebih baik mengalah daripada berantem karena orang Jawa juga punya prinsip menang tanpa ngasorake meluruk tanpa bolo jadi kita menang tetapi tidak merasa mengalahkan Memberikan sesuatu, tetapi kita juga tidak merasa kehilangan. Apa yang kita berikan? Kasih sayang. Karena kasih sayang ini sebagian daripada pemberian Tuhan yang harus kita pupuk dan kita lestarikan. Itu ajaran Jawa yang paling utama. Kemudian, Jawa itu sesuai dengan perjalanannya tahun, maka di situ ada Jawa Dipa dan Ajra Jawa Dwipa. Jawa Dipa. Jawa Dipa itu adalah ajaran awal mula daripada orang Jawa yang mempercayai adanya Tuhan atau adanya Gusti. Dengan kepercayaan itu, maka dia meyakini bahwa ada hidup di dalam diri kita. Bahwa hidup tadi adalah pemberian dari Gusti Kang Murbing Dumadi yang disitu harus kita Lestarikan Harus kita rawat dengan baik Supaya kita bisa Menghidupi sesama hidup Jelas Orang Jawa saya ulangi Mengedepankan kebaikan Selalu mengembangkan Kasih sayang Kepada sesama hidup Mungkin ada pertanyaan Silahkan apa yang harus ditanyakan Kita bahas ya, pertanyaan seputar salamnya orang Jawa. Kenapa hmm. di situ disebut rahayu? Bagaimana pengertian rahayu ini, Pakde? Iya. Kenapa rahayu ini disandingkan dengan kata sak guming dumadi? Mungkin bisa dijabarkan juga sekalian. Iya. Monggo, matur nuwun, Pakde. Baik. Salam rahayu itu adalah salam khas orang Jawa yang menandakan yang memberitahukan bahwa semua Sagunging Dumadi tadi semoga dalam lindungannya lindungannya Kang Murbeng Dumadi termasuk segala sesuatu yang menjadi ciptaannya maka ada salam Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi Rahayu itu adalah suatu pinunan, pinunan itu ber bentuk doa, kalau itu boleh dibicarakan tentang doa kita mendoakan agar semua ciptaannya Kang Murbeng dumadi tadi dari kutu-kutu walangatogo sampai semua manusia yang ada di atas bumi dan di bawah langit itu selalu mendapatkan keselamatan rahayu rahayu itu sesuatu yang sangat baik sesuatu yang sempurna sesuatu yang tidak ada aral melintang apapun sehingga dalam perjalanannya selalu mulus kalau kita boleh berbicara menyangkut tentang kesehatan rah itu adalah darah atau ludiro rah itu darah ayu itu cantik darah yang cantik darah yang bagus itu yang tidak ada racunnya maka disitu akan membentuk kesehatan jasmani manusia karena disitu mengalir dengan baik tanpa ada racun sedikit apapun. Kalau orang tadi masih ada darahnya yang bercampur dengan racun, biasanya ada sesuatu hal yang mengganggu daripada kesehatannya. Jelas ya, Sagunging Dumadi itu adalah segala sesuatu yang menjadi ciptaannya Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sedangkan Kang Murbeng Dumadi itu adalah yang menciptakan segala makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan alam seisinya ini adalah termasuk sagunging dumadi atau ciptaannya Gusti Kang murping Dumadi. Jelas ya? Jelas. Nah, setelah. coba apalagi untuk laku utama orang Jawa ini yang seyogyannya dilakukan rutin setiap hari atau setiap bulan itu apa Pak nih? Iya. Laku utama yang harus diutamakan oleh orang Jawa Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi Mengedepankan kebaikan Yang kedua Merasa bersyukur kepada Gusti Kang Murbing Dumadi Dengan cara memulai Memulai itu memberikan sesuatu ucapan terima kasih Kepada Gusti Kang Murbing Dumadi Yang sudah memberikan nikmat segala nikmat, baik itu kesehatan maupun kesejahteraan, kedamaian hati, dan semua yang ada di atas bumi dan di bawah langit ini menjadi damai. Itu laku utama yang harus diutamakan. Laku kebaikan termasuk dengan manembah. Manembah itu sebagai sarana untuk mengucapkan rasa syukur kita. Kepada Gusti Kang Murping Dumadi yang sudah mengasihi kepada diri kita Khususnya umumnya kepada sesama hidup Kalau Gusti Kang Murping Dumadi itu maha welas dan maha asih Kenapa kita itu sebagian daripada hidup kita itu adalah sebagian dari kehidupannya Tuhan Kenapa kita tidak mau mengembangkan rasa welas asih kita kepada sesama hidup bisa dilakukan setiap bulan bisa dilakukan setiap minggu bisa dilakukan setiap hari dan bisa dilakukan kapan saja untuk mengucapkan rasa syukur tadi tetapi paling tidak bagi orang Jawa itu mempunyai laku laku yang pertama adalah mitukoni di hari kelahirannya orang Jawa selalu biasanya mengingat hari lahirnya hari dan pasarannya Umpamanya hari Rebu Wagi. Orang itu juga akan mengingat bahwa saya itu lahir pada hari Rebu Wagi tanggal 17 Agustus 1900 setian umpamanya. Setiap hari Rebu Wagi biasanya orang Jawa selalu mengadakan yang namanya wetonan. Wetonan itu menyediakan uborampe yang paling tidak ada jenangan limo, karena di situ adalah memulai saudara empat yang ada di dalam diri kita yang berasal dari empat anasir dan lima pancernya paling tidak minimal ada jenang baru-baru jenang baru-baru itu jenang warna putih dan warna merah kalau memang tidak mampu untuk menyediakan sarana-sarana yang lain itu cukup dengan jenang baru-baru, artinya jenang baru-baru itu adalah menyambut hari kelahiran pada saat kita lahir dari gua garbanya sang ibu sampai detik ini pada hari rebu wagi seperti yang saya sampaikan tadi maka tidak perlu kita harus menunggu satu tahun ulang tahun itu namanya mosok kita ucapan atau mengucapkan rasa syukur kita setahun sekali paling tidak itu 35 hari sekali dengan kurun waktu weton itu sebenarnya empat anasir itu kalau saya buka di sini bisa saja, boleh saja karena memang ini milik setiap manusia sebenarnya manusia hidup itu mempunyai empat anasir antara lain bumi, banyu, angin, dan geni bumi itu tanah, banyu itu air geni itu api, angin ya angin jadi empat anasir ini yang dinamakan sedulur papat kalau orang Jawa itu mengenal sedulur papat limo pancer ini sedulur papat itu berasal dari empat anasir anasir angin, anasir air, anasir api, dan anasir bumi sedangkan di situ ada sukma sejati yang disebut hidup Nah hidup ini dari anasir apa? Hidup itu adalah pemberian Tuhan Yang kalau orang Jawa bilang disebut pertiing pangeran Itu dinamakan hidup Maka ada sedulur papat dan limo pancer Jelas ya? J, jelas ya. Pak D mm -mm. Untuk sedulur papat ini apakah sama dengan malaikat Pak D? Mungkin bisa dijelaskan Ya Maturno Baik, kalau nanti saya berbicara tentang sedulur papat yang kita kaitkan dengan malaikat itu nanti kita takut membawa ajaran orang lain. Karena malaikat itu adalah berhubungan dengan ajaran orang lain, yang berhubungan dengan pemahaman tentang agama. ya. Tetapi jelas sedulur papat ini, Keberadaan kita dimanapun berada, di situ selalu ada. Jadi dimana keberadaan kita, sedulur papat itu selalu ada, selalu menemani kita. Tidak bisa terlepaskan salah satu. Contoh, anasir angin, Anda tidak punya nafas, berarti orang itu meninggal. Badan Anda tidak terasa anget, berarti orang itu juga anyep, artinya meninggal begitu juga orang sudah tidak mengeluarkan keringat tidak mempunyai lidah yang dari anasir air, orang tadi juga meninggal nah, pemahaman-pemahaman ini kita harus bisa mengeterapkan jangan sampai nanti kita mengotori ajaran orang lain ya ini kita harus bisa menjaga walaupun mungkin ada orang lain yang mempunyai pemahaman bahwa sedulur papat itu mungkin istilahnya sama dengan malaikat tadi monggo monggo saja tidak salah saya akan selalu menghargai kebenaran orang lain dan saya tidak akan pernah atau saya akan belajar tidak pernah untuk menyalahkan benarnya orang lain tetapi saya akan mengakui segala sesuatu yang menjadi kesalahan kita karena kita tadi mengawali dari ajaran orang Jawa selalu mengedepankan kebaikan. Jelas ya jelas Pak nah, apalagi kalau untuk meditasi apakah menjadi salah satu laku utama yang dijalankan orang Jawa Pak hmm. Betul meditasi itu bukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Atau sesuatu yang situ nanti mohon maaf mempunyai pemahaman Bahwa orang meditasi adalah orang yang menduakan Tuhan Kalau ada orang yang mempunyai pemahaman Bahwa meditasi tadi menduakan Tuhan mohon dijauhkan pemahaman-pemahaman itu Jangan sampai itu disampaikan di muka umum Karena itu akan menyinggung dan menyakiti orang-orang penganut meditasi Meditasi itu pada dasarnya adalah meredam hawa nafsu. Panca Indra kita yang 24 jam atau selama 12 jam atau sebelum kita tadi tidur itu dipengaruhi oleh Indra-Indra yang di situ bisa membawa pemikiran kita menjadi hal-hal yang tidak baik. Kita kembali ajaran kita tadi adalah mengutamakan kebaikan. Maka dalam perjalanan sehari tadi di situ indra kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya memancing kita untuk mengeluarkan hawa nafsu. Maka dengan meditasi itu adalah meredam hawa nafsu sehingga tataran daripada rohani itu akan menjadi lerem menjadi baik. Rohani itu adalah sesuatu ajaran yang sangat luhur kalau kita bisa menjalankan. Kenapa seperti itu? Orang yang matang di dalam kerohaniannya ibaratnya ilmu yang dia dapat, ngelmu yang dia dapatkan melalui kawruh itu bisa memberikan tongkat saat orang berjalan dalam jalan yang licin bisa memberikan penerangan di saat orang tadi sedang mendapatkan kegelapan. Jadi kerohanian itu kalau kita mampu untuk memahami yang sebenarnya adalah jalan taman untuk memberikan tekan kepada orang yang di jalan yang licin sehingga di situ menjadi tongkat supaya tidak jatuh. Menjadi pemahaman, menjadi penerangan kepada orang yang sedang dalam kondisi gelap pemikirannya. Karena rohani itu bersumber dari sesuatu yang menerangi jiwamu. Suryo Condro Kartiko itu menjadi rohanimu maka kalau orang itu tadi menjalankan dengan sungguh-sungguh yang dinamakan rohani, maka orang tadi akan selalu berbuat kebaikan dan itu akan mengutamakan orang lain. Tidak mementingkan diri pribadi. Tetapi kan jarang orang yang menyampaikan atau bertindak seperti itu. Kalau saya ini umpamanya ini di tuakan orang, terus masih membesarkan atau mengedepankan keakuan saya, maka saya akan berbagi kamu yang sedikit untuk saya yang banyak. Artinya keakuanku masih ada. Kerohanian saya belum matang. Tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk mematangkan rohani. Maka di dalam pemahaman-pemahaman yang lain ada yang namanya siraman rohani.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 Pertanyaan selanjutnya, kenapa orang Jawa sangat menghormati leluhur yang sudah tidak ada atau sudah kundur, Pakde? Hmm. Apakah leluhur kita ini masih bisa ikut andil dalam perjalanan hidup kita, meskipun beliau-beliau keberadaannya sudah tidak ada? Menggugur, hmm. Pakde, betul. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang Jawa itu selalu mengacu kepada ajarannya para leluhur, ya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 Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, ada lagi? Sebenarnya ini jadi pertanyaan menarik tadi Pak Deh nyebut leluhur ada sebutannya sampai 18. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang itu. Kalau memang uh, tidak cukup waktunya bisa dibuat sesi selanjutnya Sede Pak untuk leluhur 18 ini penyebarannya. Ya. Monggo Pak Deh. Paling tidak kita harus mengetahui leluhur itu paling tidak sampai 6.